Perhatikan soal berikut Nomor 1 Bola pejal Jatuh pada bidang miring yang panjang lintasannya 4 meter Dimana bola pejal ini Memiliki massa 5 kg, dan percepatan gravitasi tempatan bernilai 10 meter per persekon kuadrat Apabila diameter bola sebesar 20 cm Tentukan momen inersianya Kecepatan tangensial Energi kinetik rotasi Dan energi kinetik total bola dimaksud Nomor 2 Perhatikan sistem Kestimbangan pada tali Berikut Di sini 60 derajat T1 Dan di sini juga 60 derajat Ini T2 Diberikan beban Bernilai 10 kg Dengan percepatan Gravitasi 10 meter per sekon Kuadrat anda diminta menentukan nilai T1 dan nilai T2. Soal berikutnya, baja dengan diameter 9 cm, panjangnya 4 meter, diberi beban 80 ton, mana 1 ton bernilai 1000 kg. Dengan G 10 meter per kuadrat Apabila modulus Yong baja Mencapai 1,9 kali 10 pangkat 11 Newton per meter Maka tentukan Tegangan dari baja ini Pertambahan panjangnya dan regangan Selamat bekerja